yang baru daripada T Live iaitu Berry Pink collaboration bersama Sunquick. Hola you. Hai guys, assalamualaikum. Okey, stoyan Corona Papa nak kunia aku ada tiga AI T Live yang terbaru itu Berry Pink x Sunquick. Okey, ada tiga jenislah. Kita ada Berry Pink Nut Shake, kita ada Berry Pink Chocolate dan juga Berry Pink Smoothie. Okey, semua ni aku beli size regular. Semuanya ada size regular dan juga Lash Aku boleh regular lah Sebab tak Takkan habis pun kan Nak rasa je Smoothie ni pun Tak sangka sekarang dah ada Saiz reguler Dulu besar je Kalau korang boleh nampak Dekat dalamnya Ada sagu kan Dah beku sedikit eh, Sebab aku dah <laughs> Aku dah masuk dalam Freezer eh? Berry pink mixture Kita ada sagu Kita ada sagu ni Nampak atas dia Dan juga honey jelly Okay Berry pink chocolate ni pun nak Uh, ada honey jelly juga Nampak coklat bawah tu Berry pink ha, Berry pink smoothie Sama je dengan milkshake Ada sago dan juga Honey jelly juga Sama je Semuanya ni milkshake Ini smoothie ha. Aku ambil normal sugar Okay Tanpa mahu masa Jomlah kita baca korang oh, Bismillah Okay Aku akan minum yang milkshake dahulu Okay korang Ini dia Milkshake Marilah kita goncang kita campurkan eh. Ya. Tonggin. Mix shape ni. Mana jadi ice blender dah sebab aku letak lah. Kat freezer. Okay. Dah goncang. Nanti orang kata tak goncang. Bismillah. Okay. Sebelum aku start minum. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu. Okay. Terbaik. Okay. Dah. Terima kasih. Okay, mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sedap weh. I, I rasa sangguit Hmm... Mau kita nak drink this. Kalau tak bulu nanti orang nampak kau memang bulu. Kucing aku yang ni dia suka tau minum air. Milkshake ni aku tak dapat lagi rasa sagu dia dah baru dapat honey jelly. Hmm oh, sedap. Gabungan rasa susu dengan honey jelly dengan sagu tu memang sesuai nice lah kemanisan, tahap kemanisan ni pun okey sedap sedap yang ni hmm. Hmm. tak tahu ada ras rai bina ke dia tak masam, masam sangat okey okey yang ni sedap tu penggemar coklat okey tuan cano sekejap sebab coklat dekat bawah kan. Sabo je pun cepat. Balik. Dalam ni tak ada sago. Dia ada honey jelly je kan. Mana jellynya? Tak nampak pun betul ke? Ha hmm, ada ada. Tak nampak dah jadi warna coklat saja guys. Bismillah. Marilah kita cuba berry pink chocolate. Ha tak tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rasa coklat je Mikshake tu normal sugar, yang lain ni dia tak ada pilihan So, ini kira okey lah Tak ada lah manis sangat Ke aku yang dah tak tahu manis ke tak manis Yang ni pun not bad Tapi ini tak coklat ke ni? Macam rasa tak coklat. Tapi tak pukul ada coklat pun. Rasa berry tu dah kurang. Ada aisangkuit, apa campurannya dalamnya aku tak sempat nak mengkaji lagi. So far rasa dia lebih pada rasa coklat. Mas manis juga. Sofa far dua, dua sedap, okay. Tapi lama-lama ni macam muak sikit Aku pun tak minat sangat benda coklat. Okay, yang aku tengok orang komen katanya rasa Raybina dengan sirap je Very Pink Smoothie ni. Aku tak cuba. Yang ni memang warna pink sangat. Ngat? Right? Daripada yang lain ni. ni. Kita cuba dulu. Adakah betul Raybina dengan sirap. Tapi ni tak ada pula rasa macam tu Raybina sirap tu. Mari kita cuba berry Pink Smoothie, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Masam-masam. Ini paling masam. Betul Betullah kata orang yang ini macam biasa je rasa masam-masam macam rasa sirap. Bina macam tu Hujan dah mula lebat eh, korang So Takpe lah eh? Yang ni biasa je ini lebih kepada masam Biasa Kalau siri-siri Steelife ni yang smoothie paling sedap kan eh? Tapi kali ni yang smoothenya kurang sikit Banyak betul idea tea life kan Tiap bulan aku rasa keluar baru Tapi aku dah lama dah tak minum Tak lalu dah nak beli tapi kali ni memang sedap lah. Sedap ni memang ikut urutan ni aku minum tu orang. Yang milkshake ni paling sedap. Kalau korang nak beli, korang beli yang milkshake ni memang sedap. Manis dia pada aku, kila dia taklah terlampau manis. Tapi kalau korang nak minta half sugar ke, ok juga aku rasa. So inilah pilihan aku ni. Yang pertama, yang ni kedua dan yang ketiga. Ini rasa coklat je. Berry tu tak tahu dah hilang ke mana. Hujung-hujung ni dah je. Yang ni rasa kuat lah. Masam-masam tu. Ini... Manis ada masam-masam ada. Ini memang rasa susu. ah Memang complete lah. Yang ni paling sedap lah. Okay. Itu je lah. Boleh lah minum buat buka puasa eh. Menu-menu air-air ni. Siapa yang teringin. Boleh lah minum beli yang ni ke. Untuk moreh ke. Lepas terawih beli. Kalau tilis belum tutup lah. Okay. Itu sajalah video aku untuk kali ni. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe. Okay. Sekejap guys di next video. Bye bye. Nak beli, beli yang ni guys. Sedap guys.